Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gua di sini. Tentunya masih bersama channel yang selalu memberikan kalian tips dan trik mengenai pola slot gacor hari ini, situs slot gacor hari ini, dan bocoran slot gacor hari ini. Dan tentunya info slot gacor hari ini. Waduh, waduh, waduh. Ini kayaknya langsung disambut baik ya sama Zeus. Alangkah baiknya kalau misalkan kita coba-coba seperti itu ya. Bisa kalian tonton sendiri di layar monitor kalian. Oke ya, seperti biasa di sini gue bakalan menguji salah satu situs yang katanya gacor banget nih dan gue bakalan kenalin ke kalian. Dan tentunya belum banyak yang tahu soal situs ini. Hmm. Tapi sebelum kita ke gamesnya jangan lupa untuk dibantu like, comment, dan subscribe ya jangan juga diaktifkan lonceng, nonton kita biar nanti kalian gak ketinggalan untuk video-video terbaru yang gue update setiap harinya oke? Okay? seperti biasa di sini gue bermain di Getso of olympus ya permainan sejuta umat nih guys dan di sini gue uh, membawa modal kurang lebih Rp100.000 dan tadi gue iseng-iseng ya gue langsung naikin ke bet Rp10.000 langsung gua manualin oh my god connect lagi Cok. 48.000 wah gila wah ini sih ini ini apa ya ini kayaknya kalau di manualin enak juga ya Kadang saya gitu sih cuman gacor di manual aja juga bisa ya di luar skin ya Oke okay guys 1680 kita dapatkan di sini langsung dong perkalian birunya connect dua duanya ya ngeri kali. Uh dan inilah situs lolipop satu tiga delapan yang, bak yang bakal gue kenalin ke kalian dengan tugas orangnya nih. Waduh udah kesekian kalinya gue main dan ternyata masih dikasih. Makanya di sini gue pengen kenal ke kalian nih siapa tau kalian juga beruntung ya mendapatkan profit yang luar biasa di lolipop satu. Anjay. ini petirnya, biru terus loh dari tadi wow kapan merahnya? <laughs> tanpa merah pun ini udah naik ya, jadi 2 juta lebih juga ngasih? cuman, de cuman dengan spin-spin uh, aja ya kan? connect di luar spin loh ini, bukan karena perkalian merah atau karena scatter gratis ini bahkan gua belum melihat, karena tanda, tanda ada scatter gratis ya, belum ada cuma memang dari tadi, gokil sih guys oke okay, silahkan banget buat kalian nih pasti kalian penasaran dan pengen kepoin juga untuk situs lollipopnya kalian bisa langsung kunjungin website-nya di lollipop138.lol atau kalian bisa klik aja link yang ada di description box gua atau di kolom komentar paling atas nanti bakalan gua kasih linknya juga buat kalian ya gua mau klik -nge di sini masa ya gue udah ngasih tahu terus gue ngasih gue ngasih linknya kan nanggung banget ya guys bukan karena gue mau promosi atau apa cuman di sini tujuan gue memang satu mengenalkan situs yang memang belum uh, belum banyak orang tahu tapi ternyata bagus ya kan kan sayang kalau sakan gak ada yang tahu nih cuman aku tertentu yang tahu kan sayang mereka doang yang untung ya ngasih jadi di sini gue juga pengen kenalin ke kalian ya yang otomatis, situs ini tuh uh, jarang banget kalian denger. Banyak yang mainkan atau teman-teman kalian mainkan tuh pasti jarang banget. Coba deh tanya ke teman-teman kalian. Ada yang pernah main di, di situs 2018 atau enggak? gua rasa sih jarang banget ya. Karena gua pun pas direkomendasin sama teman-teman gua itu pun sama, merasa asing dengan ya, situs lollipop 138 ini. Oke okay, guys, silakan pelanin buat kalian ya. Siapa tau kalian juga beruntung lebih dari apa yang gue dapetin hari ini ya kan. Iseng-iseng berhadiah lah guys, ngasih dan inget ya. Kali mau beli permen jangan lupa untuk depo men. Jajang lupa Depok guys buat hari ini. Oke okay. dan inget ya, buat kalian yang pecinta uh, situs banget, pecinta slot online, jangan jadikan permainan slot ini tuh keutamaan buat hidup kalian jangan karena kalau misalkan kalian terlalu fokus sama satu sisi atau satu slot ini itu tuh kalian pasti bakalan rugi sendiri makanya jangan jadiin keutamaan ya kalian kerja aja kalian kerja terus misalkan kalian gabut oke okay lah itu oke okay kalau kalian masih ya di saat kalian gabut tuh malah nggak rugiin sumpah dua eh. oke jadi pintar pintarlah kalian matur hidup kalian aja. oke okay guys inilah uh, rekomendasi situs gacor dari gue adalah lalu pop 138 silahkan kalian coba ya siapa tahu kalian juga beruntung nih, kayak gue hari ini bahkan malah lebih beruntung daripada yang gue dapetin ya dan semoga kalian terhibur dengan apa yang gue mainkan hari ini semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di video gue selanjutnya tentunya masih bersama dengan bocoran-bocoran yang nantinya bakalan lebih gacor lagi oke okay guys, see you next video bye